Modul 1.1A6. Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara oleh Rudi Hilkiah Hans Enggu Unjung. CGP Angkatan 7 Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Ki Hajar Dewantara memiliki visi Ingarso Suntolodo Ing Madiom Karso Tutwuri Handayani. Guru sebagai penuntun guru sebagai mitra belajar dan guru sebagai fasilitator belajar yang menyiapkan serta didik sesuai dengan kodratnya agar mereka bisa merdeka dalam lakunya merdeka batinnya merdeka menentukan tujuan hidupnya dan merdeka menentukan kebahagiaan sebagai among guru mestinya memerdekakan hatinya dari belenggu ketidaksejahteraan merdeka lakunya dari tindakan kekerasan bullying, perundungan merdeka pikirannya dari hal-hal yang negatif artefak kegiatan yang kami lakukan menyemaikan kebudayaan membentuk peradaban dari laku yang Sepele menjadi perihal yang besar, membawa peserta didik memampukan dirinya berani mengemukakan pendapatnya, menjadikan mereka berani di depan publik, menjadikan mereka bisa bertukar pikiran dengan elegan. Mereka bisa tampil apa adanya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas kami adalah menghambakan diri kepada peserta didik, berpihak kepada mereka demi tujuan kebahagiaan dan keselamatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang unik, yang mempunyai perbedaan satu sama lain. Berikan prestasi dan pengayoman. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada edisi selanjutnya.